Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur dari Mang Dayat Konten kali ini kita kembali menjelajah waktu ke Palembang tahun 1980-an Mak Manonian suasana Palembang tahun 1980-an Kita langsung bayar lanjut ya Tapi jangan lupa pesan wajib Mang Dayat Untuk yang belum subscribe Tolong di subscribe dulu dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Mangdayat doa ke semoga seluruh penonton Mangdayat selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan terkabul segala hajatnya. Wong Palembang ada di pangku sari adi junjung. Palembang tahun 1980-an Untuk nyari video-video lamu Palembang tahun 80-an Memang terasa agak saro Tapi Alhamdulillah Mangdaya dapat sumber dari beberapa dokumen Dan juga film yang diputar di tahun 80-an Yang pernah syuting di Palembang Film dengan latar Palembang Di tahun 1980-an Ialah film Ganesha Kemudian Orang-orang di atas angin Dan Rano Karno mencari pacar Di Palembang untuk video non film mang daya di video dokumenter transmigrasi, dokumen Toyota Jepang, dan dokumen video Taman Ria. Di video-video ini, kita bisa jenguk Cak Mano, keadaan Palembang di tahun 1980-an. Video ini lokasinya ada di seberang hulu. Terjenguk kan masih ramai base-base di sini di tahun 1980-an. Palembang Kota Bari kan sudah dikenal ke. Jadi untuk mendukung ini, terminal yang awalnya di sebelah Ile ada di bawah jembatan Ampera itu dipindah ke seberang ulu. Kebijakan pemerintah di tahun 1980-an mulai dikenal dikenalkannya dengan Palembang Bari. Palembang bersih, aman, rapi, indah. Di masa ini, Palembang mulai terjenguk perkembangannya. Pembangunan fisik terus dibangun. Di antaranya fokus di pembangunan jalan, sistem banyu, terutama banyu sungi banyu bersih listrik dan juga kebersihan untuk mendukung Palembang Bari tadi jadi dibuatlah taman-taman di Palembang ini pembangunan kampung-kampung juga digawe ke mulai hadirnya bis kota, ada jembatan penyeberangan, sampai taman-taman kota ini ada di mana-mana jadi kalau mangce wiki perhatikan dulu tahun 90-an B masih banyaknya taman taman atau tanaman hijau yang ada di jalan-jalan ini sampai ke kampung kampung Dar ke ulu, rindu panjang, kong kong kong kong kong kong juga ampera masih ce kuning ya? Eh? Di tahun 80-an ini, walaupun Ampera sudah tidak dipungsi ke lagi, tapi bandul pemberatnya masih ada, belum terlepas, masih ada di badan jembatan. Ini kondisi Bandara Kito di Talang Tutu, turun pesawat, jalan kaki. Mang Dayat masih ngerasui jalan kaki dari ruang tunggu sampai ke pesawat, itu sekitar tahun 2020, 2023, 2024 kalau ada salah di tahun 80-an ini nyemput itu masih pacak metu sampai nyingok pesawat itu jadi penumpang turun itu kejinguanian di Palimo. Lokasi ini dulunya pembatasan Palembang di tahun 80an Palembang masih sebatas di KM 5. Posisi persisnya itu di persimpangan pasar Palimo dengan Talang Ratu. Di sini juga ada terminal, bis luar kota dan juga angkot-angkot juga ada di sini. Jadi selain ada pasar juga ada terminal. Makanya dari dulu ke dulu, Palimo ini selalu ramai Terbang kumbang main di Taman Cinta warna warni bunga bunga nyol, sanu sini kakakku kenal tak terperi kasih. Tahun 80-an, Pusri lagi jaya-jayanya ini. Pegangsinian yang nak pegawai di sini. menlanang jadi incan gadis-gadisnya pegawai di Pusri. Karena di masa tahun 1980-an, pegawai itu tidak banyak. Nak pegawai apa baik, jadi mimpi wong Palembang pokoknya. Karena memang zaman dulu, sebagian besar masyarakat Palembang ini berdagang. Berdagang itu dianggap duitnya hari-hari kan tidak sama. Tergantung rezeki Tapi kalau pegawai atau pegawai tadi, itu seolah-olah hidup itu udah terjamin karena tiap bulan sudah ada gaji. Jadi memang jadi pegawai itu salah satu yang terhormatnya. Jadi incaran gadis-gadis lah pokoknya menbunjang bujang Video ini memang daya ambek dari film Rano Karno. Di film Tejingo, Rano Karno masuk pasar. Yang ada di benteng ini, setelah jembatan Ampera dibangun, pasar benteng ini jadi raminian, jadi tempat pertemuannya para pedagang. Banyak yang jual pisang-pisang. Tahun 90-an Mang Dayat masih teraso nih, kalau lewat sini tuh banyak jual pisang-pisang itu. Terus kalau gak salah, di sinilah ada yang namanya speedboat arah ke jalur. Dulu becek nian di sini, macet pulau, karena memang termasuk rute angkot atau taksi Ujiwong Palembang bingin. nah ini posisi sungai gong jauh juga ya eh. Hampir ke sini syutingnya.